Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat berjumpa salam gemilang Nusantara. Mudah-mudahan uh, di pagi ini Bapak dan Ibu guru uh, para peserta calon eh para peserta PPG mendapatkan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitas ya. Semoga sukses uh, kegiatannya berjalan dengan lancar. Baiklah, sahabat teman-teman guru sekalian, sahabat Gemilang sekalian pada pertemuan Uh, kali ini saya akan berbagi uh, bagaimana cara menyusun PPL. Ya Kebetulan bisa misalkan teman-teman uh, saat ini sedang melaksanakan PPL dan, dan nanti dan nanti dituntut uh, kita harus mengumpulkan laporan hasil obs, uh, hasil PPL tersebut. Observasi lagi ya uh, PPL tersebut. Nah baiklah teman-teman sekalian, saya akan sajikan uh, laporan PPL. Uh, yang saya telah buat, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk uh, menyusun laporan PPL tersebut. Baik, simaklah video ini ya. Yes, semoga bermanfaat untuk bentuk laporannya seperti ini, nanti uh, lebih jauhnya buat teman-teman yang sedang melaksanakan uh, PPG dan dalam proses uh, menyusun laporan PPL uh, saya akan sajikan nanti di deskripsi linknya ya untuk teman-teman bisa pelajari tinggal teman-teman uh, bisa edit-edit saja ya nah ini uh, yang pertama lembar pengesahan di dalam lembar pengesahan cukup dua ya dosen pembimbing dan guru pamung dan bagaimana uh, kalau seandainya ditambahkan dengan kepala sekolah itu lebih lebih bagus kalau seandainya ditambahkan dengan kepala sekolah dosen pembimbing ini harus di guru pamung juga sama selanjutnya uh, dalam kata pengantar ini ada beberapa bagian ya kita ucapan terima kasih pertama ke rektor terus kedua ke uh, ketua program studi terus selanjutnya ke sekretaris program uh, selanjutnya ke dosen pembimbing dan ke guru pamong ke kepala sekolah dan dilanjutkan uh, ucapan terima kasih kepada guru-guru Rekan, rekan mahasiswa juga peserta didik dan keluarga kita. Nah, teman-teman sekalian, oh, untuk daftar isi daftar isi kita menyampaikan hasil koran yang kita dapatkan oh, ketika kita melaksanakan PPL di oh, sekolah tersebut. Nah, untuk ininya oh, apa daftar Isinya, bentuknya seperti ini halaman judul, halaman pengesahan kata pengantar daftar isi, daftar lampiran terus selanjutnya di bab pertama pendahuluan bab kedua analisis lokasi dan bab ketiga pelaksanaan PPL pelaksanaan kebetulan saya melaksanakan PPL e, dua kali PPL satu dan PPL kedua, untuk PPL satu saya mengambil materi tentang cerita pendek untuk PPL kedua saya mengambil tema cerita inspiratif ya judulnya itu materi cerita inspiratif. Nah di sini disajikan juga uh, waktunya terus uh, nanti di bab selanjutnya penutup daftar pustaka dan lampiran. Nah di dalam lampiran ada beberapa Lampiran yang kita harus lampikan, Pertama surat izin PP dari kepala sekolah Yang kedua lampiran da, e, RPP 1 Terus nanti Di lampiran di RPP 2 Hasil evaluasi Jurnal e, Daftar penyelesaian kasus Dan kegiatan PPL e, 1 dan PPL 2 ya. Itu Teman-teman sekalian Nanti untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa pelajari Yang saya rasakan sangat membantu sekali uh, saya dapatkan juga ketika kesulitan nih, bagaimana cara menyusun uh, laporan PPL di dalam program uh, Daljab ini Alhamdulillah saya dapatkan dari uh, salah satu channel youtube dan kayaknya alangkah lebih baiknya saya uh, memberikan yang Terbaik Juga, buat teman-teman untuk membagikan, karena sangat membantu sekali untuk selanjutnya untuk link uh, downloadnya. Teman-teman bisa saya nanti lampirkan di deskripsi. Oke, okay? terima kasih. Tetap semangat, uh, semoga membantu. Hai, malam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.